halo guys balik lagi sama gua Rafi di channel Rafika biang pastinya semoga kalian senang-senang aja sehat-sehat aja baik-baik saja semoga menonton ini menjadi hiburan untuk kalian jadi kalian terhibur saya dapat pahala ya ga langsung aja kita reaction videonya tanpa berlama-lama bacot lubang anjing oke kita langsung aja reaction videonya meluncur. Oke, okay, di sini udah ada beberapa video yang sudah gue save untuk kita reaction. <laughs> Oke, okay, maklumin kelakuan gue yang aneh ini ya. So, langsung aja kita meluncur ke video yang pertama ya. Eh, hey, tapi sebelum itu jangan lupa dong di-like, di-komen, di-subscribe dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu channel saya berkembang, bercuan, bercuan, bercuan karena saya butuh cuan. Bacot banget lu Oke okay, Langsung Ngomong sendiri jawab sendiri Gila nih orangnya Oke okay. Sebentar Kita baca-baca dulu aja Sebelum reaction Ngakak Jangan lupa like, komen, dan share tuh Dengerin tuh Jangan lupa like, komen, dan share Ini video apa ya? Saya nyalain dulu soalnya, Bentar Saya lupa pakai headphone cologin oke okay. oke okay, oke okay, oke okay. kita play bang. ulang. <laughs> bangsat <laughs> apa sih <anjing? laughs> baru mulai lo anjing Ay, so sorry sorry sorry sorry okay. oke kita dari awal dari awal kata-kata hari ini bang <tuk> gak jelas bangsat, bangsat, lucu tapi anjing kata-kata hari ini bang lalo, lalo, lalo. tapi gua tau ujungnya tuh ujungnya selebel pasti itu <tuk> selebel selebel gak tuh anjing anjing ngoblok jelas gak jelas Nggak jelas, nggak jelas Oke, kita lanjut Bentar-bentar <tik> nih masih lucu nih Kita lihat dulu komentar-komentarnya apa nih Ah ini mah pada ngetek-ngetekin orang doang nih Komen yang lucu dong, biar gua bacain Mohon, para penonton Yang nonton ini Kalian komen di akun Youtube gua aja Biar Youtube gua rame <tik> Tolong netizen-netizen Komentar-komentar yang lucunya supaya konten saya menarik, tolong ya. <laughs> Ngok mong nyang menel nong anjing ledek nih. Ngok mong nyang benel dong anjing anjing anjing. gitu. <laughs> udah ngetekin orang semua nggak seru banget nggak ada yang komen lucu. Oke kita lanjut video yang kedua ya tanpa berlama-lama. Kita baca dulu pastinya dong. Nice drift, gokil. Ah ini banyak nih komentarnya nih, lucu nih kayaknya nih. Oke, kita play. Eis. Wah, wah, wah, lucu banget anjing. Kebanyakan nonton Tokyo Drift, Tokyo Drift anjing. Banyak kan ini pasti nonton nonton channel ya, itu tuh siapa ya? Garasi drift <laughs> diketawain lagi, anjing tuh tuh Mantep cu ais <laughs> lucu banget anjing yang gara-gara ketawa gue gak tahu tuh siapa tuh keluarganya Astagfirullahaladzim tapi abis itu ketawa memang lucu sekali anak ini tolong untuk ini ya ikatan motor Indonesia atau apa sih ini tuh ini anak berbakat sekali jadi drifter tapi di kelas sepeda ya, jangan mobil, jangan motor. Di kelas sepeda dia jago banget ini, udah pasti dipantau tolong nih. Dikasih beasiswa, dibiayain biar jadi drifter sepeda dunia. <laughs> anjing, lucu banget lagi. Kita baca dulu komentar ya. Nunggu komen rame. Ya, ini udah rame anjing. Lokal drift terbaik, lokal drift terjungkal, sesuai dengan ekspektasiku. Ya Allah deh deh. Ini dia loh, calon pembalap RI 1 udah gue bilang, tolong pemerintah biayain Ade ini, tolong dipantau kesehatan mental dan fisiknya karena dia anak Republik Indonesia yang jago drifter, <laughs> jago drifting maksud saya, oke, gue udah mulai nggak jelas nih, ayo kita kita tonton lagi deh, sekali deh, coba ya. Kepalanya kayak ngikut deh Gitu tuh anjing lu coba Sat Blok <laughs> Oke okay, kita lanjut ya Ini apa nih Sebentar ya kita baca dulu dong Bertahun-tahun Bertahun-tahun baru Ngeh, Ternyata simbol lampunya mirip Joni Joni siapa cuk Anjing Untuk pengguna... anjing bentuk pala Joni anjing kenapa dia bisa kepikirin bentuk pala Joni anjing coba kita tonton lengkap dulu Hah waduh coba dulu ulang mm -mm. <laughs> pas sebot ngomongin tau lo Pasah hebat anjing, dia sebut apa ini? notifikasi anjing? Notifikasi tuh. Gue juga nggak tahu sih, ini namanya apa ya? Lampu tanda, notifikasi itu lampu tanda juga ya? Ya mungkin dia bener kayak ini, dia bener nih bener. Gua yang salah, gua yang salah. Dia yang bener, lampu apa? Lampu pal. Tolong dilanjutkan adik-adik yang Budiman. Tolong dilanjutkan. Lampu pal. Notifikasi pal. <laughs> Anjing kepikiran. Anjing. Gue silau. <laughs> Dia marah-marah tapi lucu ya. Emang orang Indonesia tuh teramat unik. Ya? Semua komedi mulai dari yang gelap sampai yang beginian. Semuanya ada di Indonesia ya. <laughs> Oke kita lanjut video yang ke tempat tapi kita belum baca komentarnya tadi, kita baca dulu dong komentarnya lu mending mirip kepala Joni kalau gue dulu ngiranya itu gambar roket terbang lu anjing bang saat lu pencet terbang tuh motor tuh anjing beat mamah kamu terbang ke luar angkasa bangsat beliau ini luar biasa memang Memang terbaik, memang terbaik beliau ini ya Kata-kata yang sungguh sangat baik sekali Contoh, patut ditiru untuk adik-adik Indonesia Yang masih pada sekolah ya Bagus sekali Kalau jalan banyak lubang dan gue harus buru-buru Ya terpaksa sih gue panjar tuh lampu daripada gue masuk lubang Tunggu dulu pertanyaannya lubang lo, lubangnya mana nih? Kalau lubangnya enak kan? Oke okay, next Oke next Video yang keempat ya Sebentar Kita baca dulu dong Gak ketawa Anda berarti gak normal Oke kita coba gak ketawa ya Karena jadi orang normal itu sungguh sangat menyakitkan ya Oke kita coba tahan ketawa Nah, Bonset. Anjing gue normal lagi gue ketawa ini lagi bapak-bapak ini ngapain sih? Ini kayaknya tuh masker ya, masker yang apa topeng ya itu. Eh tapi sampai muka ya, kayaknya masker deh itu. Cuma dikebelakangin gitu masker seluruh muka terus dikebelakangin helm ya. Anak kecilnya nangis. nangis anjing, ada bapaknya takut lagi saat lucuat, son meresahkan. Sial sonnya, <laughs> Kita eh kita dengerin ya sonnya emang apa sih? Bakso tongkol maksudnya tadi ya itu di Bakso tongkol tolong pikiran kotor anda di filter. Itu maksudnya tongkol, bukan kontinu. Lanjut yuk ah akhirnya udah benar kembali rotasi aku waduh rotasi mukanya kebalik bapak tolong itu ya oke next ini video yang terakhir ya guys ya ini kemarin videonya yang ini udah gua react nih kalian bisa tonton video di, di video sebelumnya tuh cari aja ada di playlist Reaction di channel gua Langsung aja ditonton tuh ya Ini dia video yang kita yang terakhir ya guys ya Oke kita langsung aja play Nah kita baca dulu El Mango Verde apa nih Oh ini orang luar ya Lisa from Blackpink Apa nih Masa captionnya cuma pagar pager doang ini. Oke kita play deh hei asem bener itu dirujak neng buset bener-bener dah bocah siang-siang makannya gituan sakit perut lu nanti gila matanya jadi turun satu lu banget lagi ekspresinya dan teman temennya gak ada yang ini yang kameramen doang yang dan gak ketawa kameramen anjing coba kita ulang ah oh ini lagi lagi adegan serius lagi adegan berantem kayaknya hehehe hehehe bang he. <Gülüyor> Bangsat lucu anjing mati turun satu nih hehehe <Gülüyor> anjing lucut hehehe <Gülüyor> Ini The Best deh. Video yang terakhir The Best deh. Anjing apaan tuh Aduh lucu lucu ah Oke okay. segitu aja video reaction kita Hari ini ya guys ya Menurut kalian mana tuh yang paling lucu tuh Gue kayaknya ini deh yang paling lucu deh Sama Yang pertama tuh kayaknya tuh lucu juga tuh Tadi tuh So segitu aja ya Jangan lupa di komen, di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu dan channel gua berkembang. Jangan lupa di follow dong, akun sosial media gua semuanya ada di kolom deskripsi. Kalian tinggal klik, langsung meluncur ke sosial media gua, dan follow, subscribe, subscribe YouTube gua. Oke, thank you, gua cabut.